Gih, salam satu hobi kali ini kita cari ikan kecil. sepuluh oh, gede ikan kamu sepuluh, ikan kamu sepuluh, gede ikan kamu sepuluh, ikan kamu itu dia. kamu sepuluh, kamu sepuluh, ikan kamu tuh. Tuh. tembakan ini, mah ini Tembak tembakan ini mah kalau kayak gini ceritanya mana gabusnya tuh dia tuh oh bukan gabus guys ini mah lele guys tuh lele guys oh bukan bukan bukan gabus ini mah lele ini tuh oh lele ini guys bukan Abu ah, sih, silme ne. Kemudian kita subuh ini guys, ini pas sini banyak lele. Nah, ini kenapa ini guys? Kenapa guys? Ikan apa tuh guys? Butuhnya apa ada ikannya di sini ya? Oh. Guys, kita kira tadi itu gabus ya, pokoknya oh, lele ya. Pagi-pagi. Sebenarnya sih kalau main enak, enak itu uh, setelah isak, tapi kita coba karena semalam hujan, kita coba di pagi ini. Ternyata sama aja ya. Lagi sama malam. Lelenya masih nimbun gede saja guys, lah guys. Elenya besar tadi guys. Oh, lupa di boy ini guys, lelenya guys. Oh. Elenya diembus besar ternyata di sini guys. Gitu dia. Ya. Ternyata air ini. Uh, tuh tuh, tuh. uh wah. Uh. Apa ya tadi blup ya kayaknya, panjang-panjang. Kayaknya blup guys belut sepertinya panjang ya, tapi bukan ular, tapi belut itu. Tarik dulu pesan kita ikan cepat ya, yes, untuk di apa, kolam, kolam rumah itu untuk makan intinya nyamuk banyak sekali, guys. Kalian itu dari Pak Bondan yang tinggal <tell> di sini. Bukan juga, saya guys Bung, bung, bung, bung, bung, bung, bung, bung, bung, bung, guys, bung, bung, bung, bung, bung, bung, bung, bung, tuh, bung, bung, tuh, tuh tuh tuh tuh tuh bung, bung, bung, bung, bung, Mana gila nih, udah gede amat Waduh, ke mana dia udah deh, gede aman deh, udah deh gede aman deh, udah deh, udah deh gede aman udah udah ustembok ini mah Wah ada guys, Udah aman aja guys Wah udah sedang guys, Ini kecil kan dapat tadi Udah ini guys Udah aman aja guys Wuh wuh wuh wuh Seru ini mah Nanti ini kejadian bawah ini di ikan itu ya Saya suka lari ke hulu kan kita kita dilepaskan sini saja dulu. Wah, gede kadanya, guys. Masuk itu. Wih, wih, wih, wih. Gede itu lho, guys. Nah, gitu. siap itu. Wih, tuh dia, guys. Uhu. Oh, oh. ngambang guys. Dicariin apa, guys, Uh, oh, kayak tempat itu. Ih, sial. Jadi pancing ya, malam deh pancing atau dia apa ini tembak kalau mau cepat mah nah. kalau dia liar kayak gini nggak bisa tembak ini harus dipancing ya ya nah. gitu nah. nah, nah hari terus gitu nah, Oh ini dia ya oke udah kita tadi guys Mau yang itu guys? Mau yang apa like, guys? Oh, kalau ada di situ, karena airnya agak dalam ya. Ada lelenya kumbang. Nampaknya ada babon itu di situ. Karena itu tadi kok bisa ada lele ya gitu kan? Ini air depan depan perkarangan di samping pagar orang. Yang kita pernah lihat ikan nila terdampar beberapa hari yang lalu semua di video shot. Banyak sekali ikan, ikan nilanya terdampar. Tuh kan. Ikan ya. Kan. yang loncat tinggi tadi itu tapi gabus itu guys, bukan bukan apa? Bukan lele. Loncat dia kalau loncet tinggi itu bisa gabus, kalau lele kan bisa diam ya. kita ambil ikan sepatnya dulu guys nah, ya sepat guys ya. ya. sepatnya dulu tuh wah, <tuh> oh, ternyata air seperti ini seperti ikan guys diam-diam Tak disangka, tak diduga. Tapi sudah tadi agak dalam, guys. Jadi ikannya ngumpul di situ. Sini kan enggak dalam tuh. Orang dalam sini. Lelai tadi guys, ini ikan cepat kan Wah cepat kayaknya ikan cepat ah lari guys dapat lari. Nampak di sini diem diem ada babi lele oh sih deh apaan nah, tadi ya jadi enak eh, ini kalau tembak malam tuh dia terus sini guys tempatnya karena agak ini kan agak rimun karena agak rimun situ diberesin nih. kayak, belum tahu kita, Oh belanies, ada coba cepat banget, ikan ker, kaya mungkin, kayak ikan ker kaya gitu, ikan kecil gitu, oh, ini dia ikan ker banget ini yang kita cari tuh guys, ikan ker kecil gini, oh. Wow ini kita cari benar itu ikan kecil-kecil, ya, cepat berkembang dan untuk makan lintah nyamuk dia ya, cepat itu di situ, ya. kita selesaikan dulu pemburuan Ayo. ikan lelenya, karena ikan kerannya banyak di situ. Terlalu carikan dicarikan ikan kena kena puas ya makan atau oh, nyamuk guys kita tutup dulu guys ini kena kena puas ya untuk makan Intinya nyamuk sangat puas harus nyamuk jadi kita harus ke, ke kayak yang harus kita, Coba -coba -coba. kita bisa dikembang biakkan ini Timah atau ikan cupang ya yang kuat makan. Uh, apa namanya? titik nyamuk di kolam. Titik nyamuk banyak benar. Enggak sangka dapat. Duh, kenapa tuh? kenapa tuh, Guys? itu, Guys. Banyaknya, Guys. lari, Guys. Oh ternyata sih ada air lagi guys, wah oh, banyak ikan di sini ya, diam-diam ternyata, oh di sini lupanya ada air lagi ya, oh iya tapi nggak terlalu besar guys, ikan airnya banyak guys, ikan semua semuanya, tuh. Oh, itu, itu kecil, ini kan bisa disakrakan itu. Oh. Saya pikir lumayan guys, karena ada banyak ya. nih. hari sudah siang juga, dan nantikan ikan ini bisa kita kembang Oke, okay, demikian perburuan kita hari ini guys, nah, untuk pencarian ikan kernya mudah-mudahan ikan berkembang dapat bukan sepat dapat dikenal ya. tapi di sini panggilan juga ya. benar ya, salam satu hobi di channel Adar Cilas di Banda Lampung sementara ini ya kita ada di Banda Lampung